Halo, kembali lagi bersama aku, Jaya Lamad Efer, ya kali ini aku akan membahas tentang pandemi COVID-19 ini ya, di tempat rumahku guys, kan ya kalian pernah tahu kampung ya, wajarlah pasti ada lapangan, ada tempat umum, ada tempat-tempat yang dimana itu biasa dibuat main-main anak-anak, ya di sini itu banyak sayangnya mereka itu kurang disosialisasi tentang pandemi ini guys dari, dari orang tuanya mungkin mereka sibuk kerja atau apa ya aku tahu di luar itu semua dari di luar kehendak aku sebagai pengamat ya Dan dari situ anak-anak ini mereka bermain memang anak-anak itu gak termasuk golongan yang lebih rentan jaket atau enggak Itu kan minim-minim banget Karena mereka imunnya masih baik Beda kalau di usia 20 ke atas Sampai 40-an Di berita itu mereka lebih rentan Terkena virus ini guys Jadi mungkin mereka tidak akan Tapi bisa saja anak kecil itu kan bisa tertular Dia pulang ke rumah Dan bisa menularkan ke atau atau siapapun yang di rumah yang lebih tua dari dia Jadi ya mohonlah kepada yang mungkin yang menonton ini orang tuanya Jadi mungkin bisa disosialisasikanlah kepada anak-anak itu Keluarga kita di dalam rumah minimal bisa tahu dan menjaga diri Untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di rumah masing-masing Agar pandemi ini bisa melebihi ringan atau biar lebih cepat terselesaikan terus jarang-jarang ngepel di rumah mungkin sehari dua kali ini ditambahin dua kali sehari, di pagi hari dan sore hari jalan ngepel, rumah memakai carpool karena virusnya bisa mati di wilayah sama kapur itu ayolah mari kita bersama-sama gotong royong untuk memberantas semua ini mulai dari di rumah mulai dari cuci tangan Membiasakan memakai masker, tidak saat keluar rumah, dan kita dianjurkan untuk memakai masker kain. Dan kan bisa kalau nggak boleh nggak mau beli, kan bisa buat. Aku udah buat videonya masker DIY di video-video sebelumnya, kan bisa lihat. Nah, jika kalian perlu referensi, kan bisa kunjungi YouTubenya Om Dediko Busir. Dia Podcast sama dokter Dirta yang menerangkan tentang COVID-19 yang kalian bisa serap informasinya di sini. Kalian bisa kunjungi. Itu bermanfaat banget buat kalian yang belum tahu tentang COVID-19. Kalian bisa tonton dari awal sampai akhir biar kalian gak salah paham tentang apa yang aku katakan tadi. So kita harus mulai dari rumah masing-masing biar kita bisa memberantas semua ini dan kita bisa bangkit lagi, bersosialisasi lagi. Bekerja lagi, semua bisa lebih baik. Oke, okay. bismillah, kita harus bangkit dan kita harus semangat untuk memberantas pandemi ini. Aku Ahmad Faim dari channel Ahmad FR, tanda tagar Whitney, tanda tagar Jaga Covid-19, tanda tagar Perangi Corona. Terima kasih telah klik video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke. Okay.